wajah lebih cerah ya kemudian ini tuh aman untuk digunakan sama kalian semua karena sudah ada nomor BPOM nya guys di belakang tuh ya gue udah tahu Lu pasti ujung-ujungnya mau ngomongin lainnya itu kan jadi gue spill lu apa siang gak tahu apa siang tuh gak tahu apa gak tahu lihat liat dong ya udah terjadi siapa lihat liat liat salah satu gambarnya siapa nyok cuman amm hehehe iya grogi katanya takkan hilang cintaku padamu takkan hilang walau yeah. kau memilih pergi takkan hilang walau kau memilih pergi takkan Di ujung waktuku Takkan hilang wajah lebih cerah ya kemudian ini tuh aman untuk digunakan uh, sama kalian semua karena sudah ada nomor BPOM-nya guys di belakang tuh ya gue udah tau, lu pasti ujung-ujungnya mau ngomongin lainnya itu kan nah, jadi gue spill lu pada apa sih yang enggak tahu tau, aku lihat dong Yuk, dah, gambarnya udah gambarnya siapa lihat lihat dia salah sesuatu gambarnya siapa nyok <laughs> huh? <That was> so... <laughs> ah, <Yeah>, grogi katanya kan. <laughs> takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau yeah. kau memilih pergi, takkan. Ikan wajah lebih cerah Ya Kemudian ini tuh aman untuk digunakan sama kalian semua Karena sudah ada nomor BPOM-nya guys di belakang tuh Ya Gue tahu Lu pasti ujung-ujungnya mau ngomongin lainnya itu kan Gak jadi gue spill lu pada Apa sih yang kau Gak tau tau aku Lihat dong yo Dah kerja siapa yo Lihat dia salah satu gambarnya siapa yo ya. Ah, Cie grogi katanya <laughs> <laughs> kan? Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang wajah lebih cerah ya kemudian ini tuh aman untuk digunakan sama kalian semua karena sudah ada nomor BPOMnya guys di belakang tuh ya gue tahu lu pasti ujung-ujungnya mau ngomongin lainnya itu kan jadi gue spill lu pada apa sih enggak tahu tahu aku <laughs> lihat dong udah <laughs> gambarnya siapanya lihat dia salah <laughs> satu gambarnya siapanya coba ini Awang! Huh? Gerogi, Jen! Cie, Gerogi katanya enggak. <laughs> <laughs> takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang...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 Cik hmm. <laughs> <mingg them> yeah, grogi, katanya, takar hilang cintaku padamu, takkan hilang walau yeah. kau memilih pergi, takkan hilang."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 Cie grogi katanya Takkan hilang Cintaku padamu Takkan hilang Walau kau memilih pergi Takkan hilang Jadi kan wajah lebih cerah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 Cie huh? grogi katanya Takkan hilang Cintaku padamu Takkan hilang Walau kau memilih yeah. pergi yeah. Takkan hilang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 Tak akan grogi katanya, enggak Takkan hilang cintaku